Halo, di vlog kali ini sedikit ngobrol soal sosial media marketing dalam hal ini yang tadi kan uh, saya kasih judul kan Janji Manis Sosial Media Marketing ini disclaimer dulu nih ya saya ini bukan pakarnya sosial media ataupun sosial media marketing saya hanya praktisi kenapa saya, bisa saya bilang praktisi? karena Uh, seperti teman-teman tahu uh, saya pernah aktif menjadi food blogger bersama istri dan salah satu media yang kami pakai dan ber bertumbuh berkembang melalui sosial media- media lalu kemudian saya mendapat kesempatan untuk bisa uh, menghandle beberapa klien, menghandle sosial media mereka. Ada yang suksesnya bagus, ada yang suksesnya tipis, ada yang biasa aja, ada yang gagal dan nggak berhasil juga. Nah, di situ makanya saya cocok buat saya saya bilang enak dipanggil sebagai praktisi sosial media marketing. Nah, kebetulan dua hari belakangan ini saya dapat kepercayaan lagi buat menjadi juri sebuah acara kampus di. BSD sana kalau nggak salah kampusnya di BSD di Tangerang Selatan untuk kompetisi bisnis proposal acaranya keren banget anak-anak muda yang ikut pesertanya ide idea bagus tapi yang berhubungan sama si apa namanya janji manis sosial media marketing ini adalah setiap boleh dibilang 90% ya saat mereka menjelaskan strategi marketing mereka. Mereka itu bilang akan menggunakan social media marketing ataupun juga digital marketing platform dan lain sebagainya mau yang, yang organik maupun yang berbayar mereka akan bangun awareness mereka akan Nah ini yang dari pengalaman saya yang saya dapat kesempatan tadi itu sebagai seorang praktisi Ini yang saya bilang waduh eh, jangan terlalu mempunyai sebuah faith ataupun penilaian ataupun harapan yang diklink apa yang dicantolkan yang digantungkan kepada si sosial media sosial media marketing ini karena enggak seperti itu ya apalagi kalau teman-teman hmm. entrepreneur baru skala kita di usaha kecil usaha-usaha menengah gitu aduh, sosial media marketing itu kalau istilahnya kan ada blue ocean, kalau di bisnis ada red red ocean, kalau sosial media itu kalau buat marketing kalau buat saya itu udah bloody ocean gitu ya, udah berdarah-darah di sana karena apa? bayangin hmm. uh, di satu sisi kalau saat mereka kasih presentasi, oh kami akan pakai sosial media karena pertumbuhan sosial media di Indonesia usernya, wow oh, banyak platform A, platform B banyak sekali. Justru karena banyaknya ini di, di sisi lain dari, dari mata dari koin ini adalah juga banyak user bisnis yang pakai. Luadu itu gimana caranya? Kalau kita hanya pokoknya oh kita pakai sosial media gitu ya, kita posting di sana, pakai foto yang bagus, pakai menarik dan otomatis pasti bisnis kita berkembang revenue kita terkatrol, terangkat, pasti kita akan mendapatkan banyak traction, pasti akan men menarik perhatian para user. Ini yang saya bilang enggak, enggak, enggak Please, Saya mungkin uh, banyak yang nggak setuju, cuman itu dari pengalaman saya. Ya mungkin kalau yang lain memang sudah secara personal udah udah dikenal, udah public figure, udah kuat di komunitasnya, itu mungkin saat terjun ke sosial media digunakan sebagai uh, tools marketing ceritanya berbeda. Tapi buat kita-kita kita yang orang biasa gitu ya Yang lagi mau mulai Itu jangan menaruh harapan besar di sosial media Saya tidak bilang jangan pakai ya Artinya apa? Jangan berharap Karena itu cuma tools Jadi sosial media itu berfungsi sebagai tools marketing Berhasil atau tidak tergantung dari bagaimana kita memakainya Dan bagaimana kita memakainya itu perlu Resources yang cukup banyak Mulai dari ilmu dasarnya Mulai dari ilmu marketingnya itu sendiri Karena banyak orang berpikir bahwa Social media marketing is marketing Bukan Social media marketing adalah Pelaksanaan dari planning marketing Di platform sosial media Gitu kira-kira Lalu juga yang harus dikuasai adalah Pengertian dari target market Bagaimana market knowledge teman-teman Bagaimana teman-teman benar-benar memahami customer journey dari yang ditargetkan. Jadi, ayo jangan kalau bikin bisnis plan, proposal bisnis di marketingnya ditaruh kami akan menggunakan sosial media dan yakin bahwa itu pasti berhasil. Boleh dibilang kecil sekali kemungkinannya. Justru yang mesti dijelaskan adalah kami akan memakai sosial media sebagai tools marketing dengan cara atau dengan tahapan atau dengan strategi seperti ini satu kami akan mulai membangun tahapan awalnya adalah mungkin awareness di situ kami akan menaruh postingan-postingan yang ya gitu kan disukai oleh target market kami yang berada di misalnya kota cirebon anak umur sekian yang menikmati bisnis seperti kami nah spesifik nah di saat teman-teman melakukan itu baru saya bilang persentasi keberhasilannya menggunakan sosial media sebagai tools marketing itu berdasarkan pengalaman saya itu persentasenya naiknya lipnya akan cukup tinggi karena teman-teman tahu apa yang teman-teman mau kerjakan mau pakai dengan tools sosial media marketing itu. Udah, udah panjang jangan ngomongnya. Jadi intinya jangan berpikir bahwa sosial media marketing adalah sebuah alat ajaib saat teman-teman posting maka bisnisnya jalan. Enggak. Kita harus gali lebih dalam, kenali poin-poin yang saya bilang tadi. Ya udah saya mau itu aja Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat Boleh dikasih like-nya Atau boleh di-share ke teman-teman lain Dan jangan-jangan lupa di-subscribe uh, Supaya saya tentunya makin senang Kalau ternyata ada teman-teman yang apa, Ternyata konten yang saya sharing ini Bermanfaat buat, buat teman-teman Dan aktifkan notifikasinya Supaya nanti di episode berikutnya vlog ini Teman-teman juga bisa mendapatkan sharing dari saya lagi Dan komen mau teman-teman setuju, apalagi yang teman-teman gak setuju dengan apa yang saya katakan, punya pendapat yang berbeda itu yang saya tunggu-tunggu supaya kita bersama bisa beradu data, beradu uh, kenyataan, dan kita berdua sama-sama punya knowledge yang lebih bagus lagi ke depannya yaudah, sampai ketemu ya thank you, bye-bye